Selamat malam semuanya, halo, uh, uh, good evening everyone, hmm. uh, sebelumnya mohon maaf saya agak sakit, jadi suara saya mungkin gak, agak agak berat gitu ya. Uh, saya, ya intinya, sedang dalam tidak, uh, kondisinya tidak baik, uh, tapi tetap lanjang, uh, tetap jalan, and the show must go on uh, Untuk materi hari ini, sedikit praktikal ya, tapi juga ada theoreticalnya juga karena kali ini kita akan belajar sentence. Apa itu sentence? Kemarin kan saya ngajarkan sentence itu harus subject dan verb gitu ya. Nah hari ini tuh kita mencoba breakdown secara lebih lebih panjang. Jadi kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan apa silahkan tanya. Boleh saya diselapun juga boleh atau langsung tanya di apa di, di, apa di catet dulu ditanya di akhir juga nggak masalah. Karena ini penting. Jadi uh, saya harap teman-teman yang datang di sini atau sedang Menonton video ini perhatikan baik-baik ya. Untuk sekali lagi untuk teman-teman uh, wakaminya -teman uh, tolong dikasih tahu ya kalau materi ini hari ini sedikit penting gitu ya. Jadi uh, apa biar dia setidaknya nonton, gitu ya. setidaknya nonton walaupun nggak bisa masuk semuanya nonton. Oke, karena oke ini sudah ada Mbak Uma, Mbak Uma dan mungkin teman-teman yang lain ya. Oke, uh, Mbak Uma sudah ini, oke nggak apa-apa kalau gitu. saya Baca dari teksnya, oke. Nah kita saya akan ngajar aja berarti ya. Saya akan monolog gitu ya kayak seminar gitu ya jadi kalian dengarkan dulu nah kemarin teman-teman kita sudah belajar tentang apa itu relatif pronoun relatif pronoun itu seperti biasa seperti biasa dia dibagi seperti ini kemarin yang sudah masuk masih ingatkah relatif pronoun relatif pronoun itu ada who whom which whose that artinya itu yang artinya yang Uh, yang tapi dalam konsep bahasa Inggris, kalau yang dalam bahasa Indonesia itu gampang. Saya yang berkuasa, gitu. saya yang berkuasa. Pakai yang semua. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, yang itu tergantung konteksnya. Mau seperti apa dulu. Ya. Oke, okay, ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Oke, okay, silakan ditonton video kemarin. Saya cuma akan review aja sambil nunggu yang, nunggu yang lain. Ya, ini ada these people live near they have sixteen children. Jadi disingkat. The people who live next door have sixteen people. Jadi orang yang tinggal di kamar sebelah itu punya 16 anak. Nah gitu. Jadi intinya yang. Ya, tapi untuk uh, who itu untuk benda hidup ya, benda hidup, benda hidup atau manusia intinya manusia itu pakainya who. Ya. Kemudian ada which temannya ada selain with ada who temannya itu ada which. Ya. Bedanya kalau who itu dipakai untuk manusia biasanya, tapi kalau which dipakai untuk benda selain manusia, contohnya hewan, terus kemudian ini ya hewan atau apa itu atau uh, ya, yang lain lah makhluk-makhluk yang lain itu biasanya menggunakan uh, which, tapi biasanya untuk yang ini who itu intinya yang apa ya yang punya sifat manusia atau sifat yang orang atau entitas ya entitas yang seperti manusia, jadi kayak misalkan kayak Setan atau apa itu biasanya pakai "who", ya. bahkan Tuhan pun pakai "who". Ya. Oke, okay, subject or relative clause. Nah, ini kemarin sudah ya, tapi kalau "that" ya, ini ya, "that" itu bisa dua-duanya, jadi bisa untuk benda hidup, tapi juga bisa untuk benda, benda mati. Ya, kemarin sudah ya, ada, ada "whom", kalau "whom" itu untuk object. ya. Kalau object, contohnya, "I spoke to a man, I met him, I had met him before." I spoke to a man whom I had met him, I had met before. Jadi himnya itu dijadikan satu karena mereka jadi jadi objek. A man sama him itu kan dia objek dijadikan satu. Yeah. Okay. Kemudian ada who's who's itu uh, apa itu artinya yang tapi untuk benda kepemilikan. Yang titik-titiknya, misalkan I met a boy whose bicycle Lost yesterday. Saya ketemu apa? ketemu anak laki-laki yang sepedanya hilang kemarin. Bus bus titik-titiknya. Bus ini titik-titik-titik tadi itu diisi oleh benda, benda yang dimiliki. Nah, ini ada preposisi. Nah, ini, ini seperti itulah. Oke. Eh uh, ya. Oke, sekarang kita akan masuk pelajaran hari ini, teman-teman yang Papa yang sekarang sedang mendengarkan audio ini ya uh, atau video ya, oke okay. kita akan belajar sedikit tentang karena kemarin ini karena tidak ada ini maka saya tidak akan singgung buku dulu nanti kita kesini dulu ya kita akan sedikit bahas uh, yang kemarin jadi revisi kemarin ya uh, yaitu zero conditional sentence kenapa karena di bab ini kita diminta untuk membahas okay. nah uh, uh, uh, Conditional sentence itu ada empat ada empat tipe tapi bukan satu dua tiga empat tapi mulainya dari nol tipe nol tipe nol tipe pertama tipe kedua tipe ke ketiga oke okay. tipe pertama itu bersifat konsekuen jadi sebab akibat contoh misalkan saya saya jatuh saya malu if I fall I am embarrassed Jadi if I fall I am embarrassed artinya kalau saya jatuh saya malu jadi sifatnya itu yang apa itu Konseptual, konseptual itu kayak effect ini ya, cause effect, akibat. Jadi sesuatu yang sifatnya itu biasanya sudah pasti, sudah pasti. Jadi tidak dimungkinkan lagi, jadi sudah pasti. Misalkan kalau kalau bukunya di, apa kalau bukunya dipinjam, saya nggak bisa baca. if you borrow my book I cannot read, I, I cannot read. Kalau kamu nggak kalau kalau bukunya dipinjam, saya nggak bisa baca karena bukunya cuma satu. Berarti sifatnya itu yang yang sudah pasti, ya. Oke. Okay selanjutnya tipe pertama yaitu yang kemungkinan besar terjadi ya. yang real ya, real kemungkinan besar terjadi contoh if I have the money, will buy a car jadi dia menggunakan kata will ya. karena kemungkinan saja jadi terus kemudian menggunakan present simple simple simple present contoh misalkan if I go to America I'll send you a postcard kalau saya di Amerika saya akan mengirimmu pos Pascal. Jadi dia itu menggunakan simple present, terus kemudian pakai q, future, pakai will. Nah. Oke, okay, biasanya digunakan untuk apa? Janji ataupun ancaman. Jadi misalkan ancaman itu kayak, gini, kalau kamu nggak ngumpulin sekarang maka besok tugasmu tidak tidak dinilai. Gitu itu kan ancaman ya. Jadi kita sehari-hari dengan ancaman. Belum ya, sepatnya itu tidak tidak mengancam. Makanya ancaman yang tidak mengancam. Nah, kita, kita biasanya sehari-hari bilang seperti itu. Nah, uh, selanjutnya ada uh, yang menggunakan selain uh, will. Ya, modal yang lain. Misalkan gini. If you finish your work, in time you can go home. Jadi boleh diganti dengan modal yang lain. Ya. Boleh ganti dengan modal yang lain. Tidak harus will. Personal sentence itu, selain like teman-teman itu tidak selalu pakai will bisa juga pakai modal yang modalnya. Nah, kenapa ini? Kenapa Mike sama Mike itu boleh? Karena Mike itu bukan cuma ingat arti kedua makna kedua dari Mike itu adalah untuk ini untuk bentuk selain bentuk pas, pas ya, atau bentuk lampau tapi juga biasanya digunakan untuk bentuk bentuk so jadi sopan, sopan itu menggunakan mic, cut, terus kemudian ada ada cut itu boleh. Kenapa? Itu bukan penanda itu mungkin itu tidak karena penanda ya. oke. Okay. Selanjutnya yang ke ketiga ya, maaf kedua ya, kedua itu ada yang tidak tidak terjadi atau biasanya disebut sebagai unreal, unreal itu kemungkinan besar tidak terjadi. Jadi misalkan kalau saya presiden, kalau saya apa, kalau saya Iron Man, kalau saya Superman gitu, kalau saya kalau saya Batman dan sebagainya gitu, ya. sifatnya yang mustahil terjadi. Gitu ya. Bisa terjadi pun kemungkinannya itu cuma ya satu berapa persen dok. Gitu ya. Intinya itulah more likely uh, uh, unlikely happen, unlikely happen. Jadi sangat ini terjadi. Jadi unreal or imaginary situation. Nah untuk yang ini menggunakan simple past. Model bentuk kedua. Model bentuk kedua itu ada could, would, ada might. Will. Kalau kata were more serious, they they can have itu nggak boleh. Harus pakai bentuk kedua kedua. Nah biasanya di itu berarti tidak nyata. Jadi misalkan berarti kan enggak netnya situasi yang masih apa itu eh ya, khayalan kalau bahasa Indonesia ya. Oke, khayalan. itu kayak berandai-andai. Nah, itu bentuk satu dan dua ya. Kemarin sudah kita bahas ya nah setelah itu sifatnya uh, itu yang ande-ande tapi di masa lalu deh tapi di masa lalu contoh, kalau saja saya nggak nikah sama dia mungkin saya seperti ini gitu ya contoh ya contohnya nggak ekstrim gitu ya kalau misalkan saya kencan sama dia mungkin saya akan ya, jadi menyesali biasanya ya Third conditional itu digunakan untuk menyesali masa lalu, menyesali masa lalu atau contemplate. Contemplate itu kayak merenungkan diri masa lalu itu kayak gimana. Biasanya itu menggunakan untuk tiga. Contohnya dia pakai pas perfect, kemudian pakai would could have. Yeah. Would have if I had have sorry if I had had kalau saya punya uang if I had had money in my high school I would have bought Ferrari misalnya. Jadi dulu waktu saya SMA kalau saya punya uang saya pasti akan beli Ferrari. Ferrari. Tapi kenyataannya di India. Oke. Okay. Nah ini ya untuk satu, dua, tiga. Kemarin uh, kalian sudah saya ajarkan. Ya. Jadi uh, kalau ada pertanyaan silakan. Ini waktunya ya. Atau nah, oh, ini nggak ada, nggak ada yang datang ya. Oke. Okay. Nanti di, di, di apa boleh silakan di text saya minta kontaknya si apa kontaknya mbak, mbak Ega atau mbak Aqina silahkan uh, minta kontak saya maksudnya nanti saya silahkan di WhatsApp secara personal enggak masalah ya oke uh, nah itulah materi ini ya kemudian kita sedikit singgung di buku ya nggak, mohon maaf ini karena saya sendirian jadi saya agak lus ya. nanti ya mudah-mudahan ini video ini ditonton ya jadi kalau ini di, di skip, skip, skip aja ya kalau banyak kecandaannya oke uh, nah Teman-teman di sini sebenarnya kita akan ada reading, tapi karena teman-teman belum pada datang, ya kita langsung ini aja. Nah, kita langsung fokus ke ini dulu. Nanti kita apa uh, moving backward ya? Kita, kita mundur nanti ya, nah, uh, kita akan belajar bagaimana uh, ini apa reporting point of view. Jadi, kayak kali, kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat tidak langsung, ya kalimat. 3, uh, Kalimat tidak langsung jadi perantara orang ke ini, perantaranya orang ke apa, orang ke ketiga, kedua, ke nah, jadi seperti ini. Saya yakin kalian sudah. Direct itu artinya langsung ya. Directly berarti langsung juga. Berarti direct itu tidak indirect itu tidak. Bahwa jadi that itu ya berarti bisa diartikan bahwa the music company say that, blah, blah, blah. perusahaan musik mengatakan bahwa, blah, blah. ini sangat berarti teman-teman. Kalau kalian sedang menulis sesuatu ya menulis. Apa, menulis artikel atau menulis apa ya menulis artikel atau sedang menulis ini biasa menulis laporan biasa atau mungkin bahkan cuma sekedar status status WA atau status Instagram ya jadi uh, the music company says that bla bla bla kemudian I'll tell you that that itu artinya bahwa ya ada belakang belakangnya ini ya oke okay. nah ini uh, kita masuk ke sini lagi nah ini contohnya tadi Uh, intinya yang yang condition itu menggunakan seperti ini tadi sudah saya gunakan uh, maaf saya jelaskan ya pakai simple present uh, future and, uh, should can uh, should uh, may uh, apalagi may uh, have must boleh yeah. if people uh, broke the law if people break the law kalau orang melanggar hukum file it boleh the government must act pemerintah harus berge, bergerak jadi ada must-nya gitu. jadi menggunakan model lain selain, selain will intinya harus bentuk perta bentuk pertama ya. ada will ada may ada can ada should ada apa ya should ada must ya dan seterusnya gitu ya. ada waktu juga bisa ya. unless that happen nah ini ya there will be just afraid of losing customer to the rival okay, ini making a case ya okay. kemudian yang unreal condition itu menggunakan simple pass kemudian pakai wood atau ya, atau modal bentuk kedua berarti ada wood ada cut ada, wood, ada dan seterusnya, itu woodcut Dan seterusnya, itu ya oke. Okay. Uh, ini kemarin sudah, ya. Ini kemarin sudah, uh, ini bukunya sedikit lambat, tapi kalau salah ya oke. Okay, karena belum ada yang datang, kita ini, ya. Kita nanti balik ke sini, ini kita sungguh akan akhir aja. Kita akan, saya akan jelaskan itu. Nah ini yang penting itu ya. bagaimana kita apa sentence. Sebenarnya kalimat itu kalau dalam bahasa, bahasa Inggris bagaimana sih? Nah kemarin kan saya jelaskan bahwa kalimat itu harus ada subjek sama verb. Apa cuma itu saja? Tidak. Nah ini kita akan belajar secara lebih dalam. We're going to go deep into what it is called as verb. Apa sih yang disebut verb secara strukturnya. Secara strukturnya. Sentence structure artinya struktur kalimat sentence structure tipe-tipe. Jadi kalau saya ini saat saya mengajar dulu di salah satu universitas itu uh, di Jogja. Jadi saya nggak bisa ini nggak bisa <gak> nggak ada waktu buat ini karena ini penting semua gitu ya. Jadi, Dibagi menjadi empat. Pertama, ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Nah, ini apa? Ini? ini makhluk apa? Ini jangan panik dulu, teman-teman. Ini dalam bahasa Indonesia ada padanannya, jadi mungkin kalian tidak akan kesusahan untuk belajar walaupun sedikit berbeda. Nah, sentence types yang simple, kompon kompleks, kompon kompleks itu artinya kalimat jenis-jenis kalimat. Jadi, kalau bahasa Indonesia itu kalimat sederhana, kalimat majemuk, karena kalimat majemuk berarti... Bertingkat, jadi simple itu diartikan kalimat sederhana. Ada sederhana, kompon itu majemuk setara. Majemuk setara, kalau kompleks berarti apa? yang selain majemuk setara majemuk bertingkat yang ke ini kompon kompleks itu majemuk setara bertingkat jadi dia itu majemuk uh, campuran gitu ya kalau dalam bahasanya jangkangnya campuran gitu aja nah ini sebenarnya ini, ini penting ya nanti kalau teman-teman di sini uh, siapapun di sini yang sedang mendengarkan video ini kalau kalian ingin belajar Membaca, misalkan sebuah kalimat bahasa Inggris atau buku dalam bahasa Inggris. Itu kan bukunya biasanya kalimatnya nggak sederhana ya, nggak cuma subjek verb aja ya, atau subjek predikat aja ya. Pasti ya, kayak kemarin ya, saya tunjukkan itu ya. Yang apa yang panjang banget ini subjeknya mana, verbnya mana gitu ya. Nah, itu sebenarnya teman-teman, itu kompon entah kompleks entah kompon kompleks. Nah, nanti tolong perhatikan ini baik-baik karena kita nanti akan belajar ini. Jadi uh, tolong apa telah pay attention to discourse ya penasaran langsung di skip aja bagian hari ini ya Nah oke okay. now uh, basic element of every sentence ingat ya yang disebut kalimat dalam bahasa Inggris itu ada subject and predikat ya subject and predikat atau subject and verb karena predikat itu selalu diisi verb kalaupun tidak ada verb diganti dengan to be that Is emas itu adalah sebuah kepastian. Ingat ini basic ya, yang sampai nanti kita belajar bahasa Inggris sampai advance pun masih sering muncul. Karena bahasa Inggris kalimat itu selalu ada subject dan juga verb atau predikat berfungsi sebagai predikat. Gitu ya. uh, kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu boleh tidak ada predikatnya. Nah, bedanya di situ ya. Oke, okay. saya sudah sering membahas ini, makanya saya akan move on aja. Nah. Basic elemennya ini, subjek, nih, Mary, play tennis. Oke, okay. pesan so, ya sudah saya silakan di pause Kalau misalkan ini, nah sekarang kita lari ke simple sentence. Kalimat sederhana, what is simple sentence? A simple sentence has one subject and one predikat. Jadi, kalimat simple sentence itu punya satu subjek dan juga satu, satu predikat atau satu kata kerja. Contoh: We went to San Juan yesterday. Kita pergi ke San Juan. San Juan itu nama kota ya. Nama kota di salah satu, uh, ini di, di Amerika. San Juan. Yesterday. Kemarin kita pergi ke San, San Juan. Atau kita pergi ke San Juan kemarin. Itu boleh. Nah, perhatikan. Rumusnya tadi bagaimana? Ada satu subjek, ada satu predi, predikan. Kan. Ini subjeknya. Kemudian ini, ini predikatnya. Ini ya, when. Tuhnya bukan. bukan. Oke, saya ganti warnanya ya. Nah, yang ini ke belakang, teman-teman, itu bersifat komplem, komplementari. Artinya boleh ada, boleh tidak. Ya. Tapi kalau kalimat ini butuh memang karena ini bersifat kalimat transitif. Artinya kalimat yang membutuhkan objek. Jadi secara makna itu butuh objek. Jadi nggak bisa bilang I went. Nanti kan went kemana? when went kemana gitu ya? Nah, makanya, I went to San Juan yesterday, jadi dijelaskan Jadi, secara maknanya itu biar utuh, nggak terpotong. Itu namanya kalimat transitif. Oke, lanjut. Simple sentence itu seperti ini ya. Nah, ini ini kita belajar sintaksis ya. Kalau kalian sintaksis itu seperti ini: pronoun. Nah, ini pronounnya: bersifat subjek. Jadi, to San Juan itu prepositional phrase. Jadi, ini bukan. Objeknya berbentuk apa eh, prepositional phrase. Oke, okay. ini namanya. Yakin Pak Umar dan Pak Lukman itu juga seperti ini ya. Itu di, di, dibagi-bagi seperti ini ya. Nah, kemudian ada simple sentence. Ya, sorry, masih simple sentence sorry nggak fokus okay, be subject uh, predikat ya seperti ini jadi one subject one one predikat okay, kalau tidak ini silahkan di post video ini ya. kemudian ada subjectnya ada dua tapi dia masih dalam tuding karena ada Tom and Mary, berarti dia kata gantinya "day" ya. Tom and Mary, bukan ya. dia. Kalau dalam bahasa Inggris, kalimat seperti ini disebut sebagai compound subject, artinya saat masih dalam satu bi Nilai yang uh, tabel. Thank you. Halo? Halo? Halo, Pak Gina? Halo? Halo? Halo? Halo, Sir? Ya, sorry ya. Tadi jaringan saya sedikit bermasalah. Sorry. Oke. Okay. <laughs> saya tadi utar dulu, utar Sebentar ya. Jaringan saya agak-agak standard. Hmm. Oke Mbak Kina bisa melihat selesai saya. Mbak Kina bisa melihat saya saya. Udah Mister. Eh ya. Oke. Okay. Suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas Mister Clear. Oke. Kalau saya live ini ya rekamannya di di pause aja dulu ya. Kalau saya live ya. Maksudnya kalau saya live itu maksudnya kalau saya ke keluar gitu loh. Nanti di apa di pause aja. Nunggu saya balik lagi diputar lagi. Jadi supaya mm. Rekamannya yang bagus, diri record... kau Mister. Gak gini loh, kalau misalkan saya itu apa terputus, artinya saya keluar karena jaringan saya tidak nih. Nanti rekamannya itu di pause aja dulu. Di pause aja dulu. Kalau saya sudah kembali lagi, baru di resume lagi gitu loh, supaya di videonya itu tidak hilang tidak gitu loh. Saya jadi bagian yang itu tuh terpotong gitu ya, eh, Mister. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Oke, okay. uh, untuk kompon subjek dan kompon predikat itu tetap ya, walaupun rumus itu tuh berlaku. Khususnya ini, khususnya yang kompon predikat ya. Okay, saya ini ya, saya duplikat supaya ini. Nah, kompon duplicate khususnya yang kata kerjanya ada dua. Misalkan gini deh, misalkan gini, kita ganti sama work. Nah, ini kan ada dua subjek nih. ada dua subjek, tapi ada dua, ada dua kegiatan. Nah, ini kan kenapa dia boleh seperti ini? Karena mereka berdua itu melakukan. Pekerjaan yang kegiatan yang sama. Kalaupun mereka subjeknya itu nggak Tom, Tom, misalkan seperti ini. Tom berarti dia ini aturan subjek and verb agreementnya masih masih berlaku. Tom works and swims. Jadi dua-duanya itu pakai s. Ini ya. Perhatikan baik-baik teman-teman ya yang sekarang mendengarkan video ini ya. Tom works and swims. Ya. Ini ya. Jadi aturannya itu tetap jalan. Jadi subjek and agreement tetap jalan. Kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya ditambahin s, ya enggak? Kan? s semua. Ataupun kalau berbentuk tenses yang lain. Contoh misalkan work, nah, work jadi kayak gini. Work. Tom work and oh, oh, oh, ini bukan ini, ini singular ya. Nah, misalkan gini ya, kita ganti sama ini apa itu work and play kerja dan main work and play gitu kan kata kerjanya itu tambah tambah ed semua karena ya ini intinya jadi bentuk kedua semua ya. walaupun dia ini ya satunya jadi bentuk yang irregular misalkan when home gitu. work and win home, ya, ya. when home kayak gini misalkan ya artinya apa ininya itu tetap tetap rumus tadi itu tetap berlaku rumus rumus kata kerjanya itu tetap berlaku ya rumus bukan rumus ya apa aturan ini aturan apa aturan aturan tense-nya tetap berlaku ya kalaupun itu pun juga berlaku kalau bentuknya itu menjadi tense yang lain selain pas ya misalkan menjadi perfect continuous misalnya Tom has worked and berarti tiganya apa when-nya menjadi apa? Menjadi gone. Tom has worked and gone home. Nah ini ya, jadi ininya itu tetap berlaku. Apa ininya itu tetap berlaku gitu loh. Jadi aturan tensis apa tensinya itu tetap berlaku, walaupun kata kerjanya ada do, dua, ada, ada dua. Contoh lagi, misalkan uh, apa itu ini, misalkan. Uh, kita buat menjadi uh, uh, present continuous misalnya atau present progressive is working and apa ini go going Tom is working and going home artinya uh, apa itu uh, subjeknya itu tetap berpengaruh ke kata kerja walaupun kata kerjanya itu numpuk jadi satu kayak gini sama juga, kalau kalimat ini dibuat, kalimat pasif? Nah, Oke, okay. untuk ini ya, perhatikan kalau ini, kalau tadi, kalau ada auxiliary sama to be itu t -t -t tidak perlu diulang. Artinya, Tom is working and is going home. Gitu nggak perlu to be-nya tetap satu aja, nggak usah, nggak usah ini, apa nggak usah, nggak usah, nggak usah, usah banyak. ini ya. nggak usah, nggak usah is working and is going. Gitu nggak perlu, Tom is working and going home. Jadi karena dia yang koinan belakang ini, kenapa kok nggak ditambahin uh, uh, to be mister? Katanya kata kerja itu harus ada ingnya. Apa kalau kalau bentuknya present continuous itu harus ada, ada ing-nya. Kan sudah ada ini mbak, kan sudah ini teman-teman ya. Jadi tidak perlu pakai in yang belakang karena sudah ngikut ini semua. Jadi kata kerja yang satu, dua, adiknya, anggap, anggap saja ini satu ya. Yang kedua ini dua. Ini ngikut ke ke ini. Jadi nggak perlu diulang. Misalkan seperti ini tidak per tidak perlu, ya. sama juga tadi kalaupun dia bentuknya menjadi perfect kalau misalkan dia ada ini nah, has, berarti dia jadinya has has work sama buat apa has gone jadi dia ini tetap ya, tetap tidak perlu diulang-ulang ininya apa nya karena tidak penting juga, ya. Oke. itu ya Nah, jadi seperti itu teman-teman, ya. -teman. nah, sekarang bentuk pasifnya bagaimana? Kalau tom itu di ditahan kemudian di ditahan kemudian di apa ditahan terus diakhiri, misalnya. Berarti tom is nah, is detained, dipaint, atau rested gimana deh? Gitu ya? Supaya kalian ngerti. Rested, pom itu ditahan dan kemudian di diadili atau di sidang berarti is tried Tom is read right, state and tried ini nggak perlu diulang lagi sekali lagi, nggak perlu ada is read, right, state and is tried itu nggak perlu ya. kenapa? karena subjeknya itu tetap ini, kemudian sudah ada isnya di depan maka tidak perlu di dijadikan double itu nggak perlu jadi cukup ngikutin ini aja Oke, Silakan, kalau ini silakan diputar lagi. Rekaman saya ya, kalau masih belum paham, intinya to be ataupun auxiliary. Kalau ada kompon predikat seperti ini, itu satu saja, nggak perlu banyak karena subjeknya itu cuma cuma satu. Ya, oke, move on ya. Oke, silakan diputar lagi di belakang. Kalau misalkan ini, nah, ini contohnya ya, ini dengan kompon subjek Tom and Play Tennis. Ini yang ini sudah oke, Nah, sekarang. Nah, ini agak agak repot, ya. siap-siap ya, ya. Compound sentence. Compound sentence itu apa sih? Compound sentence itu adalah kalimat majemuk setara. Tentunya kayak gitu aja. Kalimat majemuk setara. Nah, contohnya gini: "We went to San Juan and most of us dance all night. Kita pergi ke San Juan dan most of us dance all night." Kita pergi ke San Juan dan... Kebanyakan dari kita menar, menari sepanjang sepanjang malam. Jadi dia itu kalimat secara artinya dalam sebuah dalam satu, satu bingkai. Jadi ada dua peristiwa tapi dalam satu bing dalam satu bingkai kalimat. Oke, okay. biasanya teman-teman kalimat ini kalimat apa, kalimat compound dan juga kalimat kompleks itu terdari terdiri dari dua kalimat dijadikan satu ini ini ada kalimat pertama by the way ini kalimat pertama ya saya kasih warna hijau kalimat kedua ini ini kalimat kedua ini apa ini most of us dance online ini subjeknya we ini verbnya when ini subjeknya all of us ini verbnya dan. Terus kalimat ini dihubungkan dengan apa ini namanya? Prepo preposisi. Jadi, conjunction, coordinating conjunction konjungsi uh, and semicolon. Nah, semicolon nanti saya akan saya ajar. Dia dihubungkan dengan conjunction. Eh, And itu conjunction ya? Oh iya, deng, and conjunction, maaf ya. And itu conjunction bukan preposisi ya. Oke, dihubungkan oleh konjung We went to San Juan and most of us dance all night. Nah, jadi dihubungkan seperti itu. Jadi, dia ada dua kalimat, tapi di menjadi satu karena kalimat tersebut seta, setara. Oke, okay. nah, itu ya. Selanjutnya, we went to San okay. Juan. Nah, ini ada dua subjek di Nah, teman-teman, coordinating conjunction itu yang ini. Ya. Nah, ini preposisinya. Nah, jadi teman-teman. Kalau kalimat sudah gabung menjadi dua, jadi satu seperti ini, biasanya dalam dalam istilah sastra, dalam istilah bahasa Inggris, tata bahasa-bahasa Inggris, ini disebut sebagai klausa. Klausa itu adalah sebuah kalimat yang ada dalam kalimat. Kalimat dalam kalimat. Kalau kemarin, frasa itu apa? Kumpulan kumpulan kata, tapi bukan kalimat. Karena tidak ada subjek dan top tapi kalau klausa itu adalah kali kalimat. Adalah kalimat, tapi di dalam kalimat lagi. Karena kalimat tersebut dirangkai dengan kalimat yang yang lain. Nah ini, "You We went to San Juan. Ada satu kalimat pertama. Kemudian, no dance all night. Ini, teman-teman, disebut sebagai klausa. Jadi, dia itu kalimat dalam kalimat. Berarti bedanya klausa dan frasa apa, teman-teman? Oh, jadi nggak ada orang maaf. Kalau klausa, itu, kalau klausa itu adalah sebuah kalimat di dalam kalimat. Jadi, secara struktur itu mengandung subjek dan verb, gitu. sama seperti kalimat. Tapi dia bukan bukan berdiri sendirian, dia digabung dengan kalimat yang lain. Tapi kalau frasa itu hanya kumpulan, ka, kumpulan kata saja. Contohnya ini, ini tuh frasa ini. Nah, saya garis ini ya, ini namanya frasa apa, Tusan Huan? Prepositional phrase, prasa prepo preposisi karena di depannya ada ada preposisinya. Tuh, lihat, kalau nggak percaya? Tuh, kan? Ini adalah prasa. Oke, okay. ini subject verb dua-duanya subjek semua tuh kan? Subject verb semua karena sekali lagi kalau kalimat majemuk atau kalimat compound atau kompleks kalimat majemuk bertingkat itu sebenarnya dua kalimat atau lebih menjadi satu. Dua kalimat atau lebih menjadi satu kesatuan, satu bingkai. Nah, kalimat yang ini, satu dua ini disebut sebagai, disebut sebagai klausa. Ingat ya, ingat baik-baik ya, klausa. Kalau tanya silakan, nanti silakan hubungi nama saya. Oke, selanjutnya ada kempang. Halo, halo Mbak Ega. Halo? Iya, halo, sir. Iya, sorry ya, tadi saya agak takut saya pikir jaringannya ini. Iya, nah, ya? baik. Ini dulu, di post dulu, boleh mbak? Di post dulu mbak. Iya, silakan di post, mbak Aisyah. Oh mbak Aisyah ya, ininya ya. Kalau ini, ininya kalau ini saya, saya gangguan saya ini di post dulu ya, karena ini gangguannya apa jaringannya agak bermasalah, Saya pindah ini dulu. Okay. Halo, halo, halo, bisa dengar suara saya? halo, iya, halo, halo, halo, Oke ya, gitu ya. Oke. halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, bisa halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, di halo, halo, halo, halo, subjek predikat. halo, nah halo, itu bisa apa halo, bisa n bisa but ya kalau kontraditory bisa pakai but bisa pakai because boleh gitu ya nanti ya nah seperti ini contoh Tom swims and Mary play tennis jadi Tom swims and Mary play tennis itu kenapa ini berarti kalimat kalau tadi kan kalimatnya dijadikan satu tuh kalau yang ini dipisah tapi masih satu kesat satu satu kesatuan bersifat sebagai kalimat majemuk. Tom, swim and Mary, play tennis. Jadi subjeknya boleh, boleh dua orang yang berbeda. Kegiatannya itu berbeda, boleh. Biasanya itu dipakai kayak gini. Saya menari sambil, sambil, atau selagi ayah saya makan. Itu boleh, saya menari selagi ayah saya makan. Itu kan kalimat majemuk juga. Nah, ini ya. Compound sentence itu bisa menggunakan for and but. Or yet so. Okay. For and nor but or yet so. Nah, itu koordinating konjungtifnya. Jadi boleh contohnya misalkan ini. Uh, Tom and Mary play tennis. Tom swims and Mary play tennis. Ini klausa pertama, klausa kedua, kedua. Independent clause itu maksudnya klausa yang bisa berdiri sendiri ya. Jadi kalau dia dihapus, misalkan ini dihapus, dia itu tetap memiliki makna. Tapi kalau independent clause, nanti nanti akan saya ajarkan. Ya. Lunggu, tunggu sebentar lagi, beberapa hari lagi ya. kabar. Nah ini ini dia, intinya independent clause itu adalah klausa yang dia berdiri sendiri. Dari kata independent, independent itu kan artinya merdeka ya. Bisa berdiri sendiri. Jadi walaupun ini, depannya ini dihapus, misalkan klausa pertama dihapus, Klausa kedua itu masih secara makna itu bisa berdiri sendiri. sendiri Nah, ini juga. Nah. Oke, nah seperti ini ya, perhatikan. Nah, ini sama seperti tadi, mirip. Ini boleh pakai koma. Nah, sebelumnya ini ya, <tuh> ini kadang ini kalau kalau kalian kadang ini ya kalau kalian kadang itu kalau nulis tuh nggak ada komanya gitu ya kalau kalian nulis pakai Grammarly ya kalau Grammarly hal-hal kecil ini pasti di, di apa ditandai jadi kalau sebelum ini conjunction, itu ada ada komanya conjunction apapun but and yang tadi ya for nor ya or yet itu pasti ada komanya kalau kalian gunakan Grammarly tapi so far kalau misalkan Uh, so, so, apa uh, apa itu cuma sekedar tulisan biasa itu nggak perlu nggak apa-apa tapi kalau tulisannya sifatnya akademik ya kalau bisa uh, titik komanya diperhatikan titik koma itu namanya apa pang punctuation punctuation itu titik titik koma besar kecilnya huruf ya itu namanya punctuation kalau bahasa Indonesia apa ya puntuasi masa kayak gitu nggak ya oke okay. sorry ya kalau salah ya maaf Nah ini, ada keempat sentence sifatnya itu conjunctive adverb. Misalkan moreover, however, otherwise, therefore. silakan dicari artinya apa ya. Moreover itu artinya lebih terlebih atau lebih dari itu. moreover however itu artinya nah, namun. Ya, namun, otherwise itu selain itu. Gitu ya Therefore itu karena. Oleh karena itu. Oleh karena itu itu therefore. Contohnya ini ya. Ah, Bob is handsome. Bob itu ganteng. Moreover, he is rich. Bob itu ganteng. Tambah lagi dia ka, kaya. Ini kalimat majemuk seta, setara. Terdiri dari dua independent. Independent clause. Artinya kalau yang mandi, mandiri. Ditambahi apa ini? Konjungtif. At first. Kalau tadi kan konjungtif konjaktif uh, ini contoh uh, coordinating ya, conjunction kalau ini coordinating uh, apa uh, adverb jadi penghubungnya itu adverb bukan bukan conjunction ya, beda ya yang yang menghubungkan antara keduanya itu bukan bukan ini apa, bukan bukan conjunction tapi apa ini ad adverb Oke sekarang note ya kenapa kok ini ada titik koma oke nah ini agak ini ya tolong tolong nanti kalau misalkan ini di diputar kalau misalkan nggak tahu dari dari menonton video ini nggak masih belum paham juga silakan tanya di pertemuan selanjutnya saya itu sangat ciri khas bahasa Inggris ya ciri khas bahasa Inggris dia itu penghubung tapi tidak dibunyikan tidak dibunyikan tapi punya makna dan juga tidak punya makna tapi bisa untuk menghubungkan sesuatu, makan repot ya. Jadi dia itu semicolon titik koma di bawah titik atas terus koma bawah yang kalau di apa di uh, keyboard kalian tuh di sebelah huruf L ya itu kalian kalau orang Indonesia pasti jarang pakai yakin kalau orang Indonesia pasti jarang pakai tapi kalau dalam bahasa Inggris tuh sering dipakai itu namanya con conjunction. Eh, I'm sorry, maaf. Itu namanya adalah semicolon. Ya, semicolon dia itu bisa bersifat seperti conjunction. Nah, semicolon itu adalah uh, sebuah tanda baca yang bisa bersifat seperti conjunction. Tapi nah, apa kan nah, itu, itu ciri khas ini? Ciri khas grammarnya bahasa Inggris itu menggunakan uh, conjunction, sama seperti halnya. Kalau bahasa Prancis, kan ada e, ada e, ada e, e gitu ya. Ada, ada ini, kalau bahasa apa? Bahasa, uh, bahasa mungkin bahasa apa pun ada lagi gitu. Itu sama, ini, ini salah satu ciri khasnya bahasa Inggris. Nah, saya jelaskan apa itu semicolon ya. Semicolon saya jelaskan. Okay. Oh, ya. nah ini ya, saya akan gunakan dari sini aja deh, supaya kalian nampak, uh, paham karena ini agak agak aneh ya, agak aneh, makanya saya gunakan apa uh, sebuah artikel di, di internet aja dari Gramedia dari ya sangat membantu sekali. Jadi semicolon sekali lagi tadi apa? sebuah tanda baca yang bersifat seperti konjung conjunction Jadi dia itu bisa bermakna bat, bisa bermakna dan, bisa bermakna uh, karena, gitu ya. Jadi dia dia itu punya bisa punya arti banyak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu uh, tidak dibunyikan. Jadi cuma diem aja. Jadi kayak kayak pause, gitu ya. Pause itu kayak jeda, gitu ya. Tanya gini kalimat ini Mr. Smith decided not to apply the software to computer office. Semicolon berarti pause dulu jeda. It was too risky. Pak Smith memutuskan untuk tidak menggunakan perangkat lunak ke komputer kantor. Itu terlalu beresiko. Berarti apa? ini itu artinya apa? Coba. Oh iya deh, Nggak ada orang. Artinya adalah kare, karena, bukan? Jadi dia itu bisa berarti karena. Coba lihat bawahnya. Apakah semicolon itu masih tetap artinya karena terus? Nah, kita lihat di kalimat kedua. Joe and Sarah were romantic couple. Joe dan Sarah, Sarah dulunya adalah pasangan, pasangan gitu ya, pasangan lah. pasangan romantis atau maksudnya pasangan, pasangan ini, pasangan lawan jenis gitu ya. And the camp The came to be, the came to be symbol of immortal love. Titik saya mengkolon. The came to be symbol of immortal love. Joe dan Sarah merupakan pasangan romantis. Oh, day, maaf itu bukan itu ya. The came to be, came to be itu dia seperti atau menjadi. They came to be a symbol, uh, the symbol of immortal love. Joe dan Sarah merupakan pasangan yang romantis. Mereka Simbol dari cinta abadi tiba semicolon itu diartikan apa di situ? Jo and Sarah merupakan pasangan romantis, mereka menjadi simbol dari cinta abadi. Jadi mungkin apa ya diartikan bisa uh, apa? Karena mereka menjadi simbol atau mungkin atau boleh karena mungkin ya atau apa lagi yang cocok? Jadi dia itu intinya tidak selalu bermakna sama. Jadi dia itu bisa bermakna bisa bermakna karena, bisa bermakna tapi, bisa bermakna dan. Gitu ya. Contoh yang keren ini. Ya. Tidak. My sister, Dian, was graduated from state university. sikat got cum laude for all subjects. Saudara perempuanku, atau adikku atau kakakku, Dian, lulus dari sebuah universitas negeri. Dia mendapatkan cum laude untuk semua mata kuliah. Jadi kalau ini nggak dibaca ya. Jadi mungkin ini koma aja kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau di sini koma aja. Nah itu ininya. Semi kolon sekali lagi ya. Itu adalah sebuah tanda baca atau tanda ini. Yang dia itu bisa berfungsi seperti conjunction. Dan juga maknanya itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu bisa berubah-ubah. Bisa dan, bisa tapi, bisa. Uh, bisa karena dan bisa namun dan seterusnya gitu ya. tergantung konteksnya, kontekstual sekali. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalau kalian ada titik dua seperti ini, itu jeda. Jadi kalian, kalau ini konteks reading ya, dalam reading ya, dalam membaca, kalau ada titik dua seperti itu, kalian jeda dulu. Ya, contoh, yang itu, yang kalimat atas itu ya Mr Smith decided not to apply software to the, to the computer office. Jeda dulu, jeda, artinya berhenti sejenak. It was too risky. Ini you know, terlalu, berba, terlalu berbahaya. Oke, okay. now, uh, oke, okay. I'm gonna let that sink in. Kalau misalkan masih bingung, silahkan diputar lagi, rekamannya. Ya, this point, ya. Oke, okay, uh, saya akan lanjut lagi, ya. Lanjut lagi ke materi. Jadi, kita masih ke kalimat ini, ya, kalimat compound ya. Ini semicolon ya. Tentu relation between idea and express, bla bla bla. Main clauses is between Nah, jadi dia itu intinya adalah menghubungkan kata benda ya, kata ini yang apa itu punya ini, punya punya makna seperti konjung, konjungsi. Intinya dia itu di tengah-tengah antara independent clause antara dua independent clause. Intinya itu. Jadi dia itu nggak boleh satunya independent clause. Nah ini nanti saya akan cium ini ya. Intinya dia itu harus berdiri di tengah-tengah dua independent clause. Nah, clause itu apa? Kalimat tapi dalam sebuah kali kalimat. Perhatikan baik-baik ya. Nah, complex sentence. Apa sih complex sentence, teman-teman? Complex sentence itu adalah kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk tidak setara. Ini agak repot ya. Jadi dua kalimat tersebut sebenarnya itu Kalimat yang berbeda tapi dijadikan satu, jadi tidak tidak punya ide yang sama sebenarnya. Contoh, ya, contoh, since my boyfriend and I wanted to have fun, we went to San Juan yesterday. Hmm. Tuh kan? Kalimatnya sebenarnya itu tidak, uh, apa, ya, tidak serta-merta itu bisa, bisa jadikan. kadang, ya, kadang ada kalimat yang tidak bisa dijadikan satu, ada yang bisa dijadikan satu. Nah, ini dijadikan satu, uh, jadi untuk kalimat majemuk. Ini yang kalimat kompleks ini dia itu terdiri bukan dari dua independent clause tapi terdiri dari satu independent dependent clause yang juga yang satu lagi itu adalah independent clause. Nah sekarang saya akan jelaskan apa itu dependent clause. Ini ya dependent clause itu ini loh teman-teman coba ini ada dua kalimat ya kalau kalian perhatikan ini masuknya clause semua ini subjek verb ya. ini subjek subject, subject verb, ya. tapi yang depan ini ada since-nya berarti kan since my boyfriend and I wanted to have fun we went to someone Juan yesterday. kalimat kalimat kompleks itu mengandung ini yaitu kalimat independ kalimat dependence apa sih kalimat dependence dependent clause Dependent, uh, uh, maaf, maaf, maaf, maaf. Klausa dependent atau klausa dependent clause itu adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Tuh, maksudnya bagaimana? bro, kan sudah ada subjek, sudah ada folk. Kenapa tidak bisa berdiri sendiri? Perhatikan, teman-teman. Maksudnya tidak bisa berdiri sendiri itu adalah tidak bisa berdiri sendiri secara maknanya. Jadi dia itu ada yang kurang secara secara maknanya ada yang kurang. Contoh, kalau saya hapus ini ya, yang bawah ini saya hapus ya. Semenjak pacar saya dan saya ingin ini sini ini karena ya, sini sini bisa diartikan karena bukan bukan sejak. Karena pacar saya dan saya ingin bersenang-senang, tuh kan? Harus dilanjutkan kan? Kalau nggak dilanjutkan makna maka maknanya itu ada yang ku, ada yang kurang. Jadi since my boyfriend and I wanted to have fun, dilanjutkan we went to San Juan yesterday. Jadi maksudnya dependent clause itu adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, khususnya secara maknanya karena butuh mak apa kalimat kedua untuk menjelaskan. Nah, butuh independent clause. Jadi ini teman-teman yang ketempelan apa ini namanya ketempelan uh, conjunction yang seperti ini ini disebut sebagai apa dependent clause atau klausa dependent. Dependent clause lagi? Itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, independent clause itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jadi kalau jadi beda ya. Coba perhatikan ya. Kalau sekali lagi, kalau ini saya hapus maka kalimat yang ini, yang dependent clause ini maknanya itu ada yang kurang. Ya enggak? Since my boyfriend and I wanted to have fun karena saya pacar saya dan saya ingin bersenang-senang. Ya. Ngapain terus nih Nah, itu kan kalimatnya ada yang kurang. Tapi kalau yang ini kita balik sekarang, kalau ini dihapus maka kalimat yang bawah ini tetap masih bisa masuk masuk akal. Kita pergi ke San Juan yesterday atau kemarin, tuh kan? Secara makna dia masih masih masuk akal. Tapi kalau yang di sini itu tidak boleh dihilangkan ininya kalimat selanjutnya itu, karena kalimat selanjutnya itu yang yang menerangkan itu adalah independent clause, sedangkan ini cuma dependent dependent clause biasa nah ini ya contohnya ya nah dependent clause untuk kalimat kompleks sentence ya itu biasanya diikuti oleh subordinating conjunction juga yang yang beda dengan yang lain biasanya seperti ini ada after ada Aldo apa itu Aldo? Aldo apa? oh ya nggak ada orang ya Aldo itu Walaupun atau meskipun ya, as itu selama as I mentioned this uh, this news, government still bla bla. Selagi saya me menyebutkan berita ini, pemerintah sedang apa apa. Jadi as itu selama. Because itu karena sudah tahu ya pasti. Before itu sebelum, how itu bagaimana, if jika, once itu sekali sekali kamu pergi dari rumah kamu tidak boleh kembali once you leave the house you will never welcome sekali sekali kamu pergi ke rumah kamu tidak akan saya saya terima lagi nah, itu once since then that though though itu juga atau ya meskipun juga ya sama seperti ini aldo sama do itu hampir mirip tapi kalau do itu biasa dipakai di di tengah-tengah tapi kalau to aldo itu dipakai di depan Aldo, my friends visit. Sih, still, work, uh, still works at the office. Misalkan, tapi kalau do itu biasanya di tengah-tengah, till -tengah. sama until itu sama. Till itu biasanya di depan, until itu biasanya di tengah-tengah. When apa itu artinya? Ketika where itu di mana, itu. Up, uh, up, uh, apa ya? Apakah ya? Apakah ya? Apakah Apakah Apakah ya? Apakah tapi bukan kalimat tanya ya? Misalnya ini. I like it, I like it whether you like it or not. Saya suka itu walaupun kamu tidak suka. I like it, I like this product whether she, she likes it or not. Saya suka produk ini walaupun dia suka atau tidak. Whether oke okay, berarti apa ya mungkin apa ya kok saya jadi bingung ya maaf kalimatnya apa eh, apa saya saya tuh bisa bahasa Inggrisnya tapi kalau di Indonesia kan mah ya. oh iya yeah, berarti dia aslinya Islam meskipun ya contohnya ini I like you Love you, whether you love me or not. Saya cinta kamu walau apa meskipun meskipun bisa meskipun ya. Oh, aku, aku saya cinta kamu, kamu cinta saya atau tidak. Walaupun kamu tidak, uh, meskipun ya meskipun kamu cinta saya atau tidak. Oke, okay. whether itu berarti bisa diartikan meskipun. Ya. Oke, okay. and itu dan while while itu artinya. Uh, ini apa uh, selagi ya sama seperti as ini ya. Okay. contohnya ini. Ini ada pertama itu Klausa independent ya karena ini ada subjek Bobnya. Bob is popular even though he is ugly. Bob itu terkenal walaupun dia itu apa ini Je jelek. Nah kenapa yang ini itu dependent? Karena kalau ini dihilangkan Artinya itu jadi nanggung, ya. even though he is ugly Tuh, meskipun dia jelek, meskipun apa, kenapa, gitu. kan harus ada konteks yang lain kan, harus ada konteks yang yang menambahi lagi, maka, nah, nah ini ditambah perlu tambah independent clause untuk menerangkan ini. Oke, silakan di post, ya. kalau masih ini jangan diputar lagi dari ulang. Nah ini contoh lagi kedua, even though Bob is ugly. He is popular. Boleh. Jadi dibalik. Boleh. ya Tapi kalau dibalik seperti ini harus menggunakan ko, Koma. nggak boleh. Even though Bob is ugly, he is popular. Gak boleh. Karena ini dua kalimat yang berbeda. Ada satunya independen Satunya dependent. Yang ini dependent. Yang ini in independent. Maka tidak boleh dijadikan satu. Harus dikasih koma. Oke okay, ya. Nah sekarang untuk komponen dan kompleks sentence ini agak ribet saya akan post dulu sampai sini ya karena ini uh, apa uh, sangat ini sangat kontekstual jadi saya pengen paham dulu kalian itu uh, apa kira-kira paham sampai uh, saya pengen tahu dulu kalian paham ini atau belum gitu ya. tapi karena di sini uh, tidak ada yang datang bau ma pun juga tidak bisa diajak bicara maka saya uh, ini aja saya akan uh, kalau untuk yang ini saya akan terangkan tapi untuk Jangan fokus ke sini dulu, ya. Saya tetap akan jelaskan ini, tapi kalian jangan fokus ke sini dulu. Jadi, kalian fokus kedua tadi dulu. Ada sim, ada tiga, ya: maaf, simple, compound, dan kompleks. Dua, tiga, itu dulu. Nah, yang ini nanti kalau tidak bisa, itu kita bahas di lain hari. Tapi tetap, hari ini saya akan jelaskan karena memang apa? ini bagian dari materi ini. Tetap, tapi kita fokusnya jangan ke sini dulu, ya, karena ini agak... Agak ribet, jadi kalian tuh harus paham kompon kompleks dulu sebelum masuk ke sini. Nah, karena kalian tidak ada yang bisa diajak bicara sekarang, jadi uh, ya intinya saya tidak bisa memastikan kalian bisa memahami kompon atau kompleks dulu. Tapi kalau kalian sudah bisa memahami kompon kompleks, silakan dilihat ini. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Kompon and complex sentence itu adalah gabungan dari dua jenis majemuk tadi. Berarti kalau kompon tadi apa? macemuk seta, setara. Kalau kompleks itu macemuk berting, bertingkat. Berarti kalau kompon kompleks artinya macemuk macemuk setara bertingkat. Atau gambarnya itu majemuk macemuk campuran gitu aja boleh deh. Jadi terserah kalian mau ini gimana. Itu nggak penting. Kalian, kalian bukan bukan ini ya. Bukan belajar di di, di kampus sastra ya. Jadi nggak penting gitu. Sastra atau pendidikan. Jadi kalian bukan bukan ada di bahasa. Jadi kalian nggak perlu bingung. Intinya ya campuran gitu aja. Jadi, uh, this type of sentence has more than one part. Jadi lebih dari satu bagian, entah klausa, atau uh, entah independent clause atau dependent clause itu lebih dari dua. Dan kadang itu sifatnya itu campuran. Kalau, sekali lagi, kalau kalian masih belum paham yang tadi, yang dua tadi, jangan lihat video apa ini dulu, paham dulu ya. She uh, Si sorry. Since we wanted to have fun, my brother and I went to San Juan yesterday, and we danced all night. Jadi ada dua kalimat ini dua ini kan kalimat yang tadi ya. Yang ini yang dua ini satu dua ini yaitu kalau jadi kesatuan namanya kalimat apa? komp kompleks karena ini mengandung independent clause kemudian ini mengandung ah eh, Maaf, ini dependent clause. Ini independent clause. Kenapa ini dependent clause? Karena ada since-nya, karena ketempelan conjunction maka dia tidak bisa diartikan. Tidak bisa diartikan, maknanya itu tidak akan utuh kalau tidak disandingkan dengan kalimat selanjutnya. Oke. Nah, ini kita hapus dulu ya. Oke. Nah, ini ya, sekali lagi, dependent clause. Kenapa? Karena dia ada conjunctionnya, karena ketempelan conjunction. Maka kalimat ini itu bersifat depend kalimat selanjutnya atau kalimat sebelumnya untuk menambah maknanya. Kayak lagi kalau kalimatnya cuma Since we wanted to have fun, nyambung nggak? Karena bersenang-senang secara makna kan ada yang kurang toh. Ini ngomong apa sebenarnya? Karena saya ingin bersenang-senang, gitu kan? kalau cuma kalimat kayak gitu toh pasti menimbulkan menimbulkan pertanyaan butuh konteks yang butuh konteks lanjutan. Nah, dependent clause itu seperti itu. Maka disandingkan dengan independent clause. My boyfriend and I went to San Juan yesterday. Karena saya karena kita ingin bersenang-senang, pacar saya dan saya pergi ke San Juan kemarin. Terus kemudian Ditambah lagi seperti ini. And we dance all night. Nah, ini berarti ada dua independent, independent clause. Ada satu, ada dua, ada dua. Kalimat ini, itu kan ada dependent clause. Ada independent clause. Ada independent clause kedua, kedua berarti memiliki dua independent clause. Maka, kalimat itu disebut sebagai compound complex. Kalimat setara tingkat. Oke, okay. let I'm gonna let that sink in. Silahkan diputar lagi. Kalau yang masih belum paham, untuk memahami ini, kalau masih belum paham berarti balik ke belakang lagi ya, diputar di belakang lagi. Karena itu penting. Apa itu clause? Mana de, apa itu dependent clause? Mana itu independent clause? Oke, okay. nah ini contohnya seperti ini. Ini itu partnya cannot stand alone. Independent clause itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus disandingkan dengan ini. Apa ini? Ini adalah independent clause. Tapi karena ini kompon kompleks mana, maka maknanya lebih dari apa? Ininya tuh lebih dari lebih dari satu. Independent clause juga bukan cuma satu tak, ada, ada beberapa. Atau bahkan nanti ada yang independent clause lebih dari lebih dari satu. Jadi intinya itu bersifat campur campuran gitu. Nah, ini ya. Mike is popular because he is good looking, but he is not very happy. Mike itu dia populer. Oke, ini kalimatnya berarti kalimat sim simple, simple sentence ya. Ada subjek, ada ada verb. Satu kali kalimat ya. Karena dia tidak dia maaf dia ganteng atau dia tampan, ya. good looking itu tampan ya. Nanti kan, kan kalimat apa itu? Kalimat, kalimat compound karena terdiri dari dua independent clause. Ya. Ini kan tidak ada ininya, tidak apa, tidak ada konjungsi yang nempel kayak since atau bika atau atau yang di depan lah pokoknya since atau aldo atau atau event do kan enggak ada. Maka ini disebut sebagai dependent clause. Dua-duanya ini. Nah, ini tapi ada batnya Kemudian it is not very happy. Berarti ini terdiri dari apa? terdiri dari tiga independent clause. Dan juga memiliki dua conjunction. Nah ini disebut kompon-kom kompleks. Oke. Okay. Oke, saya nggak tahu ini bisa di ini apa enggak, karena enggak ada yang ini, nggak ada yang datang, gitu. makanya saya akan ini aja Saya akan, uh, intinya kalau ini fokus ke sini saja ya, fokus ke yang kompon kompleks dulu ya. Yang kompon kompleks ini nanti akan saya jelaskan di uh, selanjutnya. Gitu ya. Karena ini saya tidak bisa memastikan, saya harus memastikan dulu kalian itu sudah paham kompon kompleks belum. Kalau misalkan, Gabungannya kompon kompleks itu ya harus paham itu dulu, gitu makanya karena kalian tidak datang maka kalian fokus kedua itu dulu. Nanti yang kompon kompleks kita akan jelaskan di pertemuan selan selanjutnya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita ini dulu ya, kita kita latihan dulu ya, latihan dulu. Karena harusnya ada kegiatan tapi karena tidak ada yang tidak tidak bisa datang maka kita latihannya pakai buku ya. Nah teman-teman saya sekarang sedang baca buku ini juga yaitu. Culture and competing identities. Ini bukunya Ariel Herianto. Her Her ini teman-teman yang dari dari Humaniora pasti tahu ya. Kita baca ini bareng-bareng. Terus kemudian perhatikan saja bagaimana cara saya cara saya membedah kalimat ini, membedah kalimat ini dari segi strukturnya kalimat-kalimat dibacani di, di supaya kalimat itu kalian tuh bisa, bisa memahami bagaimana sih kalau membaca bacaan yang sifatnya itu seperti ini dan juga nanti kan kalau menulis juga ya jadi pasti ya itu, itu uh, apa itu sifatnya uh, cause, uh, cause and effect ya jadi orang yang rajin membaca itu pasti tulisannya semakin berpengaruh berpengaruh ke tulisan juga oke okay. on 25 <tuh> May 2007, Malaysia Ledgers and the oldest mobile telecommunication company Telkom officially appoint Indonesia's best non-music group Peter Pan as the company's new power icon as part of its marketing strategy. kira-kira okay. ini subjeknya mana dulu, teman-teman? Oke, okay. I'm gonna let this pause ya, silakan ya, di pause dulu kalau pengen mikir, saya akan kasih tahu. Subjeknya itu nih, Malaysia's largest and others telecommunication company telecom nah ini adalah subjek subjeknya nah, officially ini dia ada linya berarti dia apa ad advert nah, kemudian subjeknya ini point point ini dia subjek subjeknya yang kebelakang ini teman-teman dia ini apa itu uh, apa ini? ya ini kalimatnya simple atau compound atau kompleks kira-kira sampai sini ya ini teman-teman ini kalimatnya sim simple jadi dia tidak kampang, bukan juga tidak kompleks atau atau bahkan compound kompleks tidak karena yang belakang ini Indonesia bermusik grup asp As the company choose, uh, ini ya, as the the company's new power icon and as part of its marketing strategy. Ini itu adalah kalimat ada, maaf adalah fra, frasa, bukan kali bukan kalimat bukan klausa. Ini cuma frasa ya. Oke, okay. under the newly launched service called Call channel X, nah ini under Nah, ini teman-teman, ini disebut sebagai depen, uh, uh, dependent clause, ya. Klausa. karena dia ini newly launched service. Call channel X, tuh kan. disebut channel, channel X. Nah, ini teman-teman, dia itu klausa. Ini subjeknya, call ini fob-nya, tapi dia ada. Anginnya apa? Konjungsiannya uh, yaitu under. Jadi, dia tidak bisa berdiri. Contoh ya, kalau ini tak, tak hapus, misalnya ini. hapus ini, saya hapus deh. Yang sampai sini, saya hapus ya. Nah, ini saya hapus. Kira-kira maknanya jadi kurang, nggak? Di bawah uh, perusahaan uh, service baru, uh, service yang service itu kayak jasa pelayanan baru yang baru diluncurkan dinamakan channel X. Kira-kira nah, ada yang kurang nggak ke belakang? Pasti ada yang kurang, karena dia bukan bukan independent clause. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ingat ya, tadi definisi dari dependent clause. Dependent clause itu membutuhkan membutuhkan temannya. Jadi dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, the company mobile surprise will be able to download. Nah. The company mobile phone subscribers will be able to download to tunes wallpaper and call me tunes from Peter Panus Oven hari yang cerah sampai sore belakang ini teman-teman barulah dianggap sebagai independent clause. Kenapa? Karena dia itu apa itu bisa berdiri sendiri sendiri. Ini subjeknya di companies mobile phone subscriber. Tata kerjanya dia adalah able to download ini. Karena dia itu menggunakan mode modal Oke. I'm going to let that nah, Saya akan buat ini ya. Kalian supaya ini dulu. Nah. Oke. Okay, uh, lanjutnya ya. The one reception ini bawa langsung ya, kita lari ke sebelah kanan dulu ya. The one reception that the Malaysian public extended to Indonesian musician has longer history. The one reception that the Malaysian public extended to Indonesian musician itu adalah subjeknya, berarti subjeknya itu berbentuk ra rasa, kemudian subjeknya has, uh, hope-nya has ini, maksud itu artinya punya. Kenapa dia pakai has? Karena kepala kata kerjanya itu adalah ini, the warm reception. Walaupun dia frasa, singkat ya, frasa itu pasti punya kepala. Oke, okay. uh. oke. Okay. Nah. Okay. nggak ada orang ya. Saya mau ngasih ini nggak ada orang. Oke, okay. ini kira-kira kalimatnya apa? Coba perhatikan sampai sini ya. Ini kalimat simple sekali ini ada kira dia dia itu majemuk majem apa kampung e, kompleks atau simple mereka ini adalah kalimat sim simple ya ini kalimat simple karena subjek pop juga aja bawahnya itu keterangan selanjutnya itu kalimat apa keterangan the companies move pergerakan apa langkah ya? langkah maaf, langkah. Langkah dari perusahaan can be appreciative. Berarti kan dia per tapi menjadi bentuk pasif nah, karena dia ada to be kemudian ke ketiga. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, uh, so far, that's all Our, my material for today ya. Tadi kita akan uh, ingat baik-baik, kita sudah belajar sentence ya. Type of sentence, artinya kita sudah belajar apa itu kalimat, jenis tipe-tipe kalimat. Kalimat itu kalau dari strukturnya itu ada empat ya, ada kalimat simple, ada kalimat apa, kalimat compound ya, terdiri dari dua independent clause. Ya, atau kalimat kompleks terdiri dari satu dependent clause dan juga boleh satu atau lebih independent independent clause eh maaf satu depend satu dependent clause satu independent, independent clause untuk kompon kompleks itu bisa campuran antara dua itu jadi bisa dependent clause yang lebih dari satu apa independent clause yang lebih dari satu dependennya tiga dua gitu boleh karena ya itu kalimat itu bisa bisa beranak nah ini kenapa tadi kalimatnya ini kenapa tadi penting karena tulisan Ariel Harto itu kan beliau seorang Indonesia ya walaupun dia studinya di Australia apa menjadi scholar di Australia tapi uh, tulisannya itu sangat Indonesia sekali jadi kelihatan cara cara penulisannya itu Kayak, kayak masih bisa dipahami. gitu. Tapi kalau orang bule pasti kelihatan beda. Nah, Saya mau nggak percaya. Gitu. Saya tunjukkan ya. Oke, sebentar ya. Saya tunjukkan. Ya. Kita belajar bukunya siapa? Pengen belajar buku apa? Misalkan belajar bukunya ini ya. Ini deh. Kita belajar novel aja ya. Narasi aja deh ya. Narasi ya. Sebentar ya. Sambil menunggu teman-teman yang datang ya. Intinya memang teman-teman apa itu ya apa uh, ini ya masnya, walaupun kita kan orang Indonesia, walaupun kita sudah biasa menggunakan bahasa Inggris, tapi tulisan kita itu pasti akan sedikit berbeda, khususnya dari segi struktur ya struktur, uh, ini bentuknya, ya. karena bahasanya itu kan dia sedikit luas ya, jadi untuk tenses apa untuk uh, kompon kompleksnya agak luas. Karena orang Indonesia itu kan uh, Uh, ya intinya ciri khas banget gitu nanti akan ciri khasnya itu kelihatan gitu. Bentar ya, saya buka ini dulu. Ya. Nah saya akan buka novelnya uh, ini. Novel uh, ini bukan ini ya, bukan PDF. Ya. Saya PDF ya, no, no. Kita cari novel yang sedikit ini ya bikin yang tulisan dari orang berat asli jangan novel terjemahan hmm, apa ya jangan oh, oh, oh. novel buku teori aja ya kok oh, teori kok agaknya ini deh, kita baca buku ini deh yang ini aja yang namanya ini ya cara ivy baca kumpulan artikel aja ya. Ini bukunya judulnya Stuart Hall Critical Dialog Jadi ini tentang dialognya Stuart Hall. Ini dari David Morley sama Quan Tsing, Ini sebuah apa? Sebuah buku buku teori, teori humaniora tapi biasanya apa? Bersifat second hand. Jadi bukunya itu second hand itu maksudnya bukan bukunya apa? bukunya apa bukunya apa bekas gitu enggak Sekarangnya itu dalam artian uh, ditulis oleh orang lain. Jadi dia itu merangkum pemikirannya. Hall. Ya. Jadi bukan bukunya Hall langsung gitu ya. Nah, ini tulisan bule. Gitu ya. Tadi kan tulisannya Mas Ariel tuh. Mas Aril, Tulisannya bule. Ada pasti ada yang sedikit berbeda. Walaupun berbeda tidak jauh. Contoh, ini adalah kalau studies tadi as diasporic story kajian budaya sebagai sebuah cerita diaspora diaspora itu apa ada yang tahu nggak diaspora oh ini nggak ada orangnya diaspora itu orang yang ini orang berada di tempat lain orang yang berada di tempat lain Oke. Okay. in the information of the intellectual a number of historical and critical issues are addressed oke okay. ini kalimat ini itu sangat ini ini adalah kalimat kompleks ya. Jadi ini itu independent clause, oh, sorry, dependent clause. Dia tidak bisa berdiri. In bla kemudian a, a number of historical and critical issue are addressed, disinggung. Are addressed, address itu bukan cuma alamat ya. Address itu juga artinya menyinggung, gitu. membahas. Itu address. In recounting critical moment is post-social biography, how theorize how structural condition Colonization and decolonization come to shape one subjectivity and under such circumstances to limit how the colonial subject is able to resist Nah ini, kalimat ini coba. Ayo, nah, ada yang tahu nggak? Ini apa ini kalimatnya compound, simple, compound, complex atau compound kompleks? Nah ini sudah ada, ada ini, bisa empat-empatnya ini coba. Critical moment is social sociability, how theorize, how structural condition. come. Kalimat ini, teman-teman, itu bersifat sebagai kompon kompleks. Bingung ya, komponnya mana, kompleksnya mana. Saya akan kabarkan. Nah, ini teman-teman, yang ini ke sini, dia itu dependent clause. Ini dependent clause. In recounting critical moment in history, social biografi. Bukan? Ini sampai sini dia itu kalimat yang tidak bisa menjadi berdiri sendiri. Jadi itu dia harus diikuti oleh kalimat yang lain. Contoh, jadi dalam recounting itu kayak menghitungnya, dalam menghitung ulang critical moments in on in his on social biography, dalam mengingat-ingat ya, mengingat ingat boleh atau menghitung ulang momen-momen kritis dalam kehidupan biografi sosialnya si. Teks What Hall, Hall theorize how structural condition, orientation and deorientation come to shape one subjectivity. And nah ini ya, bukan halus ini, ini dia independent clause, dia itu bisa berdiri sendiri. sendiri Nah tapi di sini ada lagi. And under such circumstances, bukan berarti dia ada ini lagi ada apa? Ada clause lain lagi, independent clause lagi. To limit how berarti dia apa itu fras ini masuknya frasa jadi masuk sini nah tuh jadi ada dua independent clause ada satu apa itu ada satu independent clause dan apa dependent clause yang ini dia itu berdiri di tengah-tengah satu dependent clause jadi ini satu ya satu sampai sini tuh how sampai resist, ini dia dia jadi satu independent clause tapi di tengah-tengahnya itu ter, di, apa, disesali, disesali oleh dependent class yang lain. Nah ini tipikal, tipikal orang Barat. Tulisnya itu dia bisa, bisa di tengah-tengah gitu masuk gitu ya. Nah beda sama orang Indonesia. Pokoknya orang Indonesia itu tipikal, ya, kelihatan lah. Kayak itu, kalau kalian, ya, ya mungkin saya ini ya, saya, saya kan juga juga menulis ya. Kalau kalian baca tulisan saya itu pasti sangat mudah di dipahami gitu. karena tulisan saya itu ya tulisan orang Indonesia saya menggunakan ada tendensi di mana saya itu menggunakan uh, uh, struktur bahasa saya ketika saya menggunakan bahasa bahasa Inggris oke okay? karena tidak ada pertanyaan dan juga tidak ada ini pun ya oke okay? uh, kalau misalkan ini kita singgung di pertemuan selanjutnya ya, ya. tapi ingat pertemuan selanjutnya itu kita sudah tidak bahas ini lagi ya Intinya kalau walaupun saya akan bahas tapi saya tidak akan bisa bahas panjang lebar karena ya bagaimanapun kita ada ada ini kan ada materi lain yang belum saya sampaikan. Intinya silahkan putar lagi rekaman ini ya. pelajar re apa itu independent clause apa itu clause apa sorry apa itu independent clause apa itu uh, dependent clause jadi independent tadi yang bisa berdiri sendiri, dependen itu yang tidak bisa berdiri sendiri secara maknanya. Jadi dia nggak bisa berdiri, harus didahului atau di, apa, diakhiri biasanya dengan konjang, konjung. Misalkan before I see you, I married someone else. Nah, kalau kalimatnya I married someone else-nya dihapus, before I'm, I meet you, kira-kira kalimatnya kan secara makna kurang kan, nanggung kan? Nah, itu disebut sebagai dependent independent class. Tapi kalau independenlah, itu bisa berdiri, bisa berdiri sendiri. Oke, kalian fokus dulu, nggak perlu fokus ke uh, kompon kompleks, ya. yang yang jadi satu, yang campuran itu nggak perlu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Uh, Mbak, nggak ada yang juga ya, yang masuk juga. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ega ya. Mbak silakan, Mbak. Mister. Nama Kina, Mister. Oke, okay. silakan Mbak Kina, Mba. Hmm. Baik, terima kasih kepada Mr. Nungroho sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk bapak-bapak dan ibu luangkan waktunya untuk menonton video karena hari malam ini kelasnya tidak seperti biasanya. Kita akhiri acara pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa keparatun majelis. Bahkan Saya akhiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Yo. Ini ya, kalau kalau ini ya, uh, bilang gini Mbak, videonya di-share. ke gimana Siswa, terus kemudian silahkan kontak nomor saya, nomornya Mas Bakti gitu ya. Iya, baik, Mister. Iya ya, oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak Umar dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Terima kasih Mbak Umar. Udah bisa, kalau asing Mbak Uma. matikan recordnya Neng. Neng matikan rekodnya Neng. Halo Neng? Halo Neng? Halo Magina? Itu Neng enggak, belum matikan record ya Mbak? Itu adiknya yang join, Mbak. Dek, bisa matikan record-nya, Dek? Tadi udah ke ditunggu aja ya. Iya, baik, Mbak. Kita tunggu record dimatikan dulu, baru close. Uh, iya. Mbak Uma, boleh silakan live, Mbak. Halo Mbak Kina. Mbak Kina. Iya Mbak.